Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video podcast Mungkin video podcast atau video apa gitu ya Jujur sebenarnya saya udah malas gitu ya nyebut video ini adalah video podcast gitu Karena jujur sekarang udah banyak gitu ya, banyak banget yang bikin video podcast di Bukan cuma di Indonesia doang, di luar juga pada bikin podcast semua Bahkan yang nggak ada hubungannya sama podcast, sekarang malah pada bikin podcast gitu ya Dan karena topik ini bisa dibilang lumayan uh, penting juga gitu ya Menurut saya agak lumayan... Uh, Pasti untuk dibicarakan loh ya Jadi ini saya ingin membahas tentang Elgato atau mungkin Capture Card gitu ya Yang mana yang harus kalian beli Mungkin kalau kalian lagi research mungkin untuk kalian mau beli atau mungkin untuk kontel kreator bagusnya yang mana sih gitu ya Nah tapi sebelumnya kalau kalian memang tujuannya mau beli Elgato atau mau beli Capture Card Untuk cuman main konsol kalian doang Kayak misalnya PS, Switch, atau mungkin Xbox di layar laptop kalian misalnya kalian nggak harus beli Elgato sih, kalau menurut saya karena Elgato ya bisa dibilang mahal banget gitu ya, price gitu untuk Elgato ini. Yang HD 60s plus ini harganya bisa dibilang uh, lumayan mahal, 3,3 oh nggak salah atau 3.250 lah ya, 3.250 dan yang HD 60s gitu ya ini 2,5 sebelum pandemi ya, sebelum pandemi 2,5 dan sekarang 3,2 gitu, ya, jadi 11-12 gitu harganya ya dan jujur menurut saya terlalu mahal kalau kalian memang tujuannya untuk uh, cuman buat main konsol kalian di laptop gitu ya Nah cuman apa sih perbedaannya antara HD 60s dan HD 60s plus gitu ya dan mungkin di sini saya akan membicarakannya yang HD seri HD 60 aja gitu ya karena kalau yang 4 60 itu kan yang ditancap di PCI ya atau mungkin yang ditancap di motherboard uh, komputer gitu mungkin motherboard PC gitu jadi di sini saya tidak akan uh, ngebahas itu gitu ya jadi antara HD 60s sama HD 60s plus jadi HD 60s plus ini memiliki fitur yang uh, bisa dibilang apa ya mungkin gimmick mungkin gimmick yang lebih banyak gitu jadi uh, HD60 S plus ini memiliki 4K60 untuk uh, apa ya yang menerima input dari konsolnya gitu atau mungkin uh, bisa menampilkan 4K60 gitu ya tapi untuk hasil recordnya nggak bisa 4K60 yang saya tahu sih gitu jadi cuman 4K30 kalau nggak salah gitu dan uh, menurut saya sih agak tanggung juga kalau kalian misalnya beli cuman 4K60 karena kalau misalnya kalian pengen uh, dapetin barang yang uh, penggunaan atau mungkin umurnya gitu ya yang masa pakainya itu lebih panjang gitu ya, dalam artian umur gitu ya dalam, bukan dalam artian dalam tanda kutip gitu ya, tanda, tanda kutip umur karena sekarang gitu ya standar uh, untuk menurut saya untuk Uh, rekam video atau mungkin hasil video di internet itu adalah 720 sampai 1080 gitu di Indonesia. Kalau 2K saya jarang lihat video 2K gitu atau mungkin 4K juga kayaknya udah hampir nggak ada gitu di Indonesia karena ya internetnya juga masih belum cukup gitu, masih belum kurang uh, masih masih kurang kencang untuk uh, muter video 4K gitu. Nggak tahu sih video 2K juga saya udah pernah coba, kalau nggak salah 2K juga nggak jalan gitu untuk videonya. Tapi ya apalagi 4K gitu ya. Jadi menurut saya untuk 720-1080 udah cukup, masih belum 4K. Tapi kalau kalian misalnya nanti uh, 10 tahun ke depan misalnya, tiba-tiba 4K ini menjadi standar gitu di Indonesia. Jadi kalian bisa pakai sampai 10 tahun ke depan dan mungkin 15 tahun ke depan gitu ya untuk uh, mungkin untuk capture card -nya. Dan sedangkan kalau kalian pakai yang HD 60 S itu umurnya bakal lebih pendek gitu di dalam tanda kutip ya. Lebih pendek karena nanti standarnya bisa berubah gitu. Kalian misalnya untuk nanti misalnya sekarang standar video udah 4K gitu tapi di capture kalian capture card kalian cuma bisa sampai 1080 bahkan game pun nanti bahkan mungkin nanti bakal jadi 4K gitu semua game mungkin ya setelah mungkin next gen mungkin PS5, Xbox Series X dan sebagainya gitu dan ya kalau kalian mau umurnya yang lebih panjang kalian beli aja HD 60s plus gitu ya dibanding HD 60s tapi kalau misalnya kalian uh, pengen yang cari yang uh, benar-benar uh, buku-buku gitu ya sekarang dalam waktu dekat ini dan untuk dibikin konten, saya saranin kalian beli HD 60s karena HD 60s ini plug and play pak dan ada software bawaannya ini enak banget gitu. Beda sama HD 60s plus. Jadi antara HD 60s sama HD 60s plus itu untuk softwarenya beda dan softwarenya ini yang HD 60s adalah SD utility dan untuk yang HD 60s plus adalah 4K auto Auto-4K Capture Utility gitu ya. Dan itu yang saya heranin kenapa HD 60s gitu ya nggak bisa dipakai gitu yang HD 60s plus nggak bisa dipakai di uh, HD Capture Utility gitu dan menurut saya sih ngeselin selain aja karena untuk di 4K Capture Utility ini aplikasinya masih baru dan fiturnya tuh nggak ada kurang kurang banget gitu dan nggak enak aja gitu untuk dipakai di untuk konten creator ya saya udah nyobain gitu fitur uh, ngurangin volume mic nggak ada fitur untuk ngurangin volume dari gamenya nya nggak ada gitu ya, fitur untuk Misahin track audio nggak ada gitu. Jadi saya juga bingung ini mereka bikin software. Tapi apakah dia ngetes dulu nggak sih ke konten kreator gitu. Atau mungkin ke uh, youtuber yang pakai kayak gini. Atau mungkin orang-orang yang pakai kayak gini gitu. Bahkan saat saya beli pertama kali itu saya nyari video kayak gitu gitu. Dan kalau kalian mau pakai HD60S Plus. Kalian harus pakai software yang namanya OBS gitu, baik itu OBS biasa atau mungkin Streamlab OBS, ya sama aja gitu, karena di OBS itu audionya bisa dipisah gitu kan, untuk micnya bisa diatur, untuk gain untuk audio gamenya kalian bisa atur juga gitu, dan kalian bisa atur sesuka hati kalian gitu, beda dengan software bawaannya, yang yang pakai capture utility gitu ya, seharusnya dengan harga yang 3,3 gitu ya harusnya disediakan yang ya bisa dibilang harganya lumayan mahal gitu ya harusnya disediakan software yang yang menunjang gitu menunjang si capture card ini gitu tapi kenapa nggak nggak nggak nggak di diupdate itu lama gitu update itu lama banget dari dua bulan yang lalu kalau nggak salah itu versinya satu titik satu titik satu titik tujuh gitu ya I, ya dan dan kemarin saya lihat itu versinya 1.7.2 gitu dan itu nggak nggak ganti kedua sama sekali gitu jadi menurut saya ya fitur juga cuman cuman uh, bug fix dan nggak ada fitur yang aneh-aneh gitu nggak ada fitur yang saya butuhin nggak ada fitur yang saya cari jadi kalau kalian memang pengen cari yang benar-benar uh, gitu ya benar-benar plug and play untuk saat ini kalian uh, pakai aja H 60 s gitu ya karena untuk H 60 s ini ya walaupun nanti misalnya standar udah 4k gitu walaupun kalian bikin video mungkin 1080 menurut saya masih bisa dimaafkan sih masih bisa ditoleransi sih ya Nah tapi gitu ya kalau kalian pakai HD60s plus gitu itu umurnya bisa jadi lebih panjang gitu kan tapi ribet gitu kalian harus pakai OBS tapi Uh, kalau di OBS tujuh, walaupun ribet, saya suka gitu. Tapi tergantung juga gitu dari kalian. Apakah kalian orangnya tipe plug and play dan kalian bisa record dari satu software atau mungkin live stream dari satu software gitu? Ya, kalian nggak harus uh, setting ribet. Dan ya kalau misalnya kalian masih pengen yang HD 60s, karena fiturnya nggak tanggung gitu, kalian bisa pakai HDR dan sebagainya gitu. Kalian bisa aja beli HD60S Plus dan mungkin kalian bisa tonton tutorial saya gitu ya untuk cara settingnya saya juga udah bikin mungkin saat video podcast ini udah uh, publish gitu. Dan ya kalau kalian mau HD60S uh, yang biasa gitu ya itu benar-benar kepala and play dan kalian bisa lihat langsung gitu ya dari softwarenya itu kalian bisa preview secara live. Ada istilah instant game view. Dan ini nggak bohong gitu ya, untuk instant game viewnya Bisa dibilang gitu ya, untuk HD 60S Plus gitu ya. Saya bisa bilang dalam tanda kutip bohong gitu. Untuk yang kardusnya ada tulisan instant game view gitu. Memang iya instant game view. Tapi kalau kalian pakai OBS. Kalau kalian pakai aplikasi bawaannya itu masih ada frame yang kurang gitu. Dan ya itu menurut saya sih. Uh, bukan masalah uh, yang benar-benar uh, besar gitu ya, menurut saya gitu Dan kalau saya misalnya ada ada duit gitu ya untuk beli Elgato nih Antara HD60S sama HD60S Plus gitu Atau antara HD60 Dan menurut saya kalau kalian antara tiga itu Menurut saya biar nggak tanggung Kalian beli aja HD60S Plus Dan kalian harus pakai OBS gitu Untuk uh, record, untuk live stream dan sebagainya Karena pakai aplikasi bawaannya Menurut saya nggak banget gitu ya Menurut saya ya setidaknya gitu Dan untuk yang HD60S itu aplikasinya komplit gitu ya Dan saya heran aja sih Kenapa yang HD60S Plus nggak bisa dipakai gitu Untuk software HD utility-nya Dan lebih bagus gitu softwarenya Itu kayak ada video editingnya dan sebagainya itu bagus gitu Beda sama yang Forge Capture Utility gitu Dan kalau HD60 Nggak saya saranin sih ya kalian beli gitu Karena uh, kalau nggak salah ada delay-nya gitu Walaupun saya nggak tahu ya untuk kalau dipakai di OBS apakah ada delay atau enggak gitu. Dan untuk yang HD60S+, kalian beli aja yang HD60S+, karena ke-1 harganya 11-12, setidaknya saat saya bikin video podcast ini ya. Kalau yang HD60S itu 3,2, untuk yang HD60S+, itu 3,25 gitu ya Jadi 3.250.000 gitu ya Dan saya saranin kalian beli aja sih Untuk yang HD60S Plus Karena biar gak tanggung juga ya Untuk fitur ke kedepannya Jadi umurnya bisa lebih panjang gitu Daripada HD60S biasa Dan HD60 gitu Dan ya jadi cukup segitu doang saya Untuk video podcastnya Dan terima kasih yang sudah mendengarkan Dan ya sampai jumpa di video Atau mungkin podcast selanjutnya